nah kalau yang ini kontainer ini dimodif untuk dijadikan kamar mandi ya kita coba masuk ya pak ya pintunya sudah khas seperti kamar mandi yuk Bismillah masuk ya, saklarnya di sini MCB nya di sini ini wastafel ya, tempat kencing berdirinya Exhaust fan, uh, lampu-lampunya ada tiga. Ini kerang tempat ketutupan, nah, ini tombolnya di pojok kiri. Nah, ini kamar mandinya, jadi berapa ini, Pak? Nah, kita lihat. satu mereknya, Bu. Oh, exhaust fan-nya berarti per kamar mandi, Pak. Dan lampunya uh, belum dipasang, ini saklarnya juga setiap ruang kamar mandi satu saklar ini ada ini sama exhaust fan berarti di ki cantolan kelambi lampu harus dipasang nah ini oh, berarti yang tadi yang satu to belum dipasang lampunya uh, wastafelnya ada dua pak ya satu di sini yang satu di sana tadi nah, ini sama semua pak setiap ruang ada setiap ruang ada exhaust-nya, gitu pak. Dah kebanget ini pak. Ayo pak, ditunggu order.